Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar yang sangat bahagiakan sekali Alhamdulillah semalam kita juga mendapatkan cedukan vitamin dari Papa Bilar Tapi kegesrekannya selalu saja diperlihatkan ya Memang bukan Lesti dan Rizky Bilar sih kalau nggak gesrek nih Kita lihat persahabat mengunggah sebuah video Berada di tempat makan di negara Thailand, dan ada sebuah kalimat di sini: "Persahabat, ya, tebak nama jalan tempat gua sekarang makan," kata Papa Bilar. "Wow, kira-kira ada yang bisa nembak gak nih nama jalan tempat Leslar dan tim makan tuh, persahabat ya?" Kita lihat persahabat ya di sini suasananya luar biasa juga. Tetap kita salvage nya dengan abang L yang sedang digendong oleh Nin. Wow, ini selalu menjadi pusat perhatian kita semuanya. Masya Allah, sehat selalu. Dan apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan. Amin. Kita simak juga persahabat ya di sini ada sebuah kalimat DM yang tentu diberikan oleh salah satu salah satu lovers kepada papa Bilar Ini juga dipostingannya papa Bilar nih. Ada sebuah kalimat aneh Bang, malam ini supporter Indonesia lagi pada kesal sama ini negara. Eh, malah story-nya di negara ini, kesalnya sampai kayak lu nonton Liverpool kalah sama Madrid, gimana lu perasaannya katanya tuh. <gifat> Dan ada sebuah jawaban dari Papa Bilar, hm, gimana ya? Gua mau marah di sini, entar malah gue yang diusir di sini katanya tuh sambil ngakak ya Papa Bilar. Masih tentunya dengan momen semalam Antara Indonesia melawan Myanmar Alhamdulillah menang telap 5-1 tetapi gagal untuk melaju ke semifinal persahabat, ya, Karena pertandingan Vietnam melawan Thailand itu imbang satu-satu Yang dihitung head-to-head -head, bukan selisih gol ya. Makanya supporter Indonesia masih kesel dengan Thailand yang hanya bermain imbang satu-satu dengan Vietnam, aduh bikin ngakak banget ya <laughs> Kita lihat juga persahabat ya, ke kabar selanjutnya info sementara polling online Kapal Media of Deals 2022, kita lihat persahabat ya, posisi Bunda Lesti dan Papa Bilar Alhamdulillah berada di puncak Dengan perolehan voting 189.450 votes dan kita lihat juga di pasangan Fuji dan Torik Halilintar. Dengan perolehan voting 188.161 votes. Hanya beda 1.000 doang nih persahabat ya. Yuk sama-sama kita support. Sama-sama kita dukung yang terbaik ya buat kesayangan kita. Semoga makin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk Lesti dan Rizky Billar. Kemudian persahabat disimak juga, ini ada momen spesial juga saat diwawancara nih, pub dance ya, mengenai kurbannya Leslar Alhamdulillah, tetap konsisten, idola kesenangan kita, kurban sapi 2. Yang satunya itu khusus Al-Fatih, bersahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan berkah dan selalu diberikan barokah untuk rezeki idola kesayangan kita, dan mudah-mudahan bersahabat ya, rezeki idola kita juga, nular ke kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini juga bersahabat ya, Pak. dance ini menjelaskan juga nih, kenapa Leslar Lovers ke Singapura dan ke Thailand, karena ada kerjaan juga, kata Pap dance ya, doakan saja. Mudah-mudahan bisnisnya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Tentu tanggapannya positif banget ya. Dari akun Azifah33 mengatakan, Masya Allah tanpa posting-posting, cari sapi beratnya berapa? Tiba-tiba kurban. Al-Fatih juga best banget leslar. Semoga rezekinya makin lancar tambah berkah amin. Betul banget persahabat ya, tanpa diposting, tanpa tentunya cari-cari sapi yang beratnya berapa, tiba-tiba kurban aja tuh idola kesenangan kita. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat disimak juga di unggahannya Papa Bilar, masih nggak bisa move on banget ya. Dengan video Abang Fatih yang ngomong, "Papa, Masya Allah, banget ini yang baik, yang hebat, baik pintar hingga mendapat komentar juga dari Bunda Inul." Bunda Inul mengatakan di kalimat komentar, "Ditunggu Oma Inul di rumah, Oma Wis, kangen," kata Bunda Inul. "Tuh, Bunda Inul aja udah kangen banget ya sama Abang Fatih. Sudah ditunggu di rumah, Oma Inul, katanya tuh Abang Fatih, Masya Allah." Mudah-mudahan. Jelanturahmi tetap terjaga dengan baik ya untuk Leslar dan Bunda Inul. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di story-nya Bang Ariel kemarin. 17 jam yang lalu nih persahabat perhatikan. Bang Ariel kembali menuliskan sebuah kalimat. Di dunia ini loyalitas dan kesetiaan akan runtuh dengan lidah panjang kembali dibikin bertanya-tanya persahabat ya ada apa nih bang Boril menguskan sebuah kalimat begini doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa nih bang Boril bersama Leslar dan kita selalu positif mendukung dan mendoakan mensupport mudah-mudahan juga bang Ariel selalu setia sama Leslar dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita amin ya Rabbal alamin berikutnya para sahabat ada info untuk warga Konoha. jangan lupa hari ini saksikan acara Polens Kepoin Lesti eksklusif di aplikasi video.com karena tayangnya setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat jam 5 sore di aplikasi video, sama-sama kita support dukung acara Bunda Lesti dalam acara Polens Kepoin Lesti doakan yang terbaik ya untuk Leslar, mudah-mudahan ada kejutan dan kabar gembira yang kita dapatkan hari ini dari idola kesengan kita langsung Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Kabar positif, kabar baik, dan pasnya kabar-kabar spesial bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh